Hai guys, assalamualaikum. Namaku Nusa, dan ini adikku Rara. Rara, Rara, Rara, Rara, Ih, kamu di mana sih? Kan aku udah bilang, jangan kemana-mana Aku di sini Rara, Aku namanya Rara, umurku lima tahun, aku suka mobil balap dan aku suka main air dan juga berenang Kata Uma, aku anaknya cantik dan solehah. terus aku tinggi Udah ya guys, segitu dulu, usah. Assalamualaikum ya ampun